Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rasulullah Wasallam, Man salla alaiya salatan wahidah, biha ashran. Rasulullah bersabda, Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. Berikut ini adalah beberapa kisah keajaiban solawat yang kami sadur dari berbagai sumber. Keajaiban bersolawat yang pertama, Abu Abdullah berkata, kami mempunyai seorang pembantu yang mengabdi kepada raja. Orang itu dikenal suka berbuat kerusakan. Suatu malam, saya mimpi melihatnya sedang bergandengan tangan dengan Rasulullah. Lalu saya berkata, Wahai Nabi Allah, lelaki itu orang fasik. Bagaimana mungkin baginda sudi bergandengan dengannya? Maka Rasulullah bersabda, Aku telah mengetahuinya. Namun dosa-dosanya telah berlalu dan aku telah memberinya syafaat. Saya bertanya, Wahai Nabi Allah, dengan perantara apa, orang itu sampai pada derajat tersebut? Beliau menjawab, Dengan memperbanyak sholawat kepadaku, sesungguhnya tiap malam menjelang tidur, orang itu bersalawat kepadaku sebanyak seribu kali. Abdullah berkata, Pada pagi harinya, tiba-tiba saya menjumpai lelaki itu sedang menangis. Setelah masuk dan duduk di hadapanku, ia berkata, Wahai Abdullah, ulurkanlah tanganmu, karena Nabi telah menyuruhku agar aku bertaubat sambil memegang tanganmu. Beliau juga telah menceritakan kepadaku percakapan antara dirimu dan beliau mengenai keadaanku tadi malam. Setelah ia bertobat, aku menanyakan ihwal mimpinya. Orang itu menjawab, Rasulullah mendatangiku, lalu menggenggam tanganku, lalu beliau bersabda. Bangunlah. Aku akan memintakan syafaat untukmu kepada Tuhanku, karena bacaan solawatmu kepadaku. Maka saya pun berdiri bersama Nabi, dan beliau memberikan syafaatnya kepadaku. Lalu beliau berpesan kepadaku, jika pagi hari telah tiba, maka datangilah Abdullah dan bertobatlah di atas tangannya, serta istiqomahlah dengan pertobatanmu. Keajaiban bersolawat yang kedua Al-Kisah ada seorang yang zahid mempunyai hutang sebanyak 500 dirham. Ia mimpi bertemu Rasulullah, dan beliau berpesan. Temuilah Abu Al-Hasan Al-Kisai. Ia adalah seorang laki-laki terkenal di Naisapur. Ia sering memberikan santunan pakaian kepada 10.000 orang miskin setiap musim gugur. Katakan kepadanya, bahwa Rasulullah menyampaikan salam dan memerintahkannya untuk bersedekah sebanyak 500 dirham. Jika dia ragu dengan ucapanmu, katakan kepadanya, bahwa setiap malam dia selalu membaca solawat kepadaku sebanyak seratus kali. Akan tetapi, tadi malam dia lupa membaca solawat kepadaku. Kemudian orang Zahid itu menemui lelaki Naisapur tersebut, lalu berkata, Rasulullah telah mengutusku agar aku menemuimu dengan tanda ini, sambil menyampaikan ucapan Rasulullah dalam mimpinya. Tiba-tiba lelaki itu jatuh dari tempat duduknya dan bersujud syukur kepada Allah. Lelaki itu berkata, ini adalah rahasia antara aku dan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, sungguh benar Rasulullah. Lalu lelaki itu memberikan uang kepada orang itu sebanyak 2.500 dirham. Dia berkata, seribu dirham untuk kabar gembira yang kamu bawa, seribu dirham karena kamu telah mengingatkan kelalaanku bersolawat, dan 500 dirham sesuai dengan perintah Rasulullah. Keajaiban Bersolawat yang ketiga Al-Hasan al-Basri berkata, Saya bermimpi melihat Abu Usamah Nuh ibnu Maryam. Saya bertanya kepadanya, Wahai Abu Azam, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Ia menjawab, Allah telah mengampuniku. Saya bertanya, Dengan amalan apa kamu diampuni? Ia menjawab, setiap kali saya menyebut hadis dari Rasulullah, saya selalu bersalawat kepada beliau, maka Allah mengampuniku karena amalan itu.